Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel grup GTB Kali ini saya akan membuat uh, Bangunan Gudang untuk menaruh Barang-barang material Oke okay guys Saksikan saja tempatnya masih Berantakan, nah ini cara awal untuk supaya nanti bangunan itu ketemu semuanya nah, dari bawah sampai atas. Nah, lihat saja, kita pakai alat sederhana, yaitu benang sol yang warna putih. Tuh masih berantakan, guys, kita lagi pasang ceker ayamnya. total semua ceker ayam itu nyampe 20 ceker. Nah, inilah dendeng ini dua ini. Dendeng koplak. Aduh, cuacanya sangat panas sekali, guys. Ini lokasinya di daerah Karawang. Matan, teluk Jambe kopak biru hmm. tuh kita saksikan saja hmm. ada yang masih penggalian eh tukangnya lengan nah, ini langkah awal bikin bodasinnya dulu soalnya kayaknya istirahat bermacam, mangedeng gedang nah, ini sambilnya yang tadi itu yang sudah dicor ini bikin lagi ada, ada empat kalau masalah yes. oh. ini lebar cekar ayam itu sekitar satu meter untuk tanahnya nanti kalau pasang ceker ayamnya itu sekitar lebarannya 80 msg supaya nanti bangunannya kokoh dan kuat kita saksikan saja nah ini udah video semua guys lihat saja guys bangunan sudah mulai 10% sudah mulai pemasangan hebel Bataringan ringan kalau tidak salah ya oh, tinggal pemasangan nanti atapnya mungkin ditunggu saja videonya guys pemasangan batam ringan ini nanti dijebol tuh yang ada ininya kolonnya itu nanti buprak semuanya itu gudang lama itu ini ganti yang agak gede ini bistingannya sudah siap hmm, nanti yang sudah dicor semuanya oke okay. saksikan saja guys nanti guys bacanya indah sekali ya guys. Tuh, oh, pintunya itu ada dua ini. Di gudang ini nanti dibubrak, terus ada bunyi juga di depannya. Tuh, ladenya lagi pada kepanasan. Kepanasan alias lereng dingin plus ngopi. Sangat batas, samping sudah tinggi, guys. Di lokasi yang tadi itu yang ada pola di belakang. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video selanjutnya.